Ibu berorganisis, dan teman-teman dimanapun berada, berkah dalam puji Tuhan atas kebaikan, doa, dan support dari teman-teman, dan youtuber Katolik. Semua malam ini, Asayake yang sekarang bermutasi menjadi Askasen 22, artinya Asayake Katolik Channel 2022. Mulai live streaming, YouTube kembali Tayangan perdana malam ini nanti tidak secara khusus untuk mereaksi Salah satu konten channel dari Bapak Pendeta Isra Alfred Soro, Tetapi lebih dari itu konten di channel tersebut hanya sebagai bahan atau materi diskusi pembelajaran Mohon izin ya Pak Pendeta Isra Sharing atau diskusi kita mengambil judul Berdoa bersama para kudus yang kekal dan sempurna Tidak atau tidak rusak total Sangat alkitabiah Sebagai narasumber adalah teman kita yang terkasih Bro Prisai Roma Kami mengundang sekaligus berharap Agar teman-teman juga berkenan untuk masuk room ikut bersharing dengan kita semua baik di live room maupun di live chat besar harapan kami agar tayangan pada malam hari ini berjalan lancar membawa berkat dan manfaat menambah wawasan iman kekatolikan kita sebelum dan sesudahnya atas perhatian support dan doa teman-teman semua saya mengucapkan banyak terima kasih berkah dalam. Oke Brother ini saya naikkan teman kita Pak Narsum kita Pak Perisai Roma Salam Salve Berkah Dalam selamat Malam Pak Perisai Roma Halo Salve Pak Asyakin Channel dan seluruh penonton yang setia pada malam hari ini Salve ya sangat gembira hati bisa diperkenankan untuk tampil bersama dalam rangka kita membahas sekaligus cara penting kita belajar bersama ya Pak Ascak ini tentang ya. imanan kita iya ya. ya, sungguh suatu kehormatan Ya terima kasih sebelumnya Bang atas kesediaan dan support dari Bang Perisai Roma yang memberi materi sekaligus menjadi narasumber yang pertama di channel saya pada malam hari ini. Wah, wow. oh, mantap. Bang. Ya. Langsung gimana, Bang? Langsung kita tampilkan mungkin presentasi dari Bang ini Perisai Roma. Saya ya, tampilkan okay. itu, Bang. Oke, okay, ya, ya silakan. Ya, silakan, Bang. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya bisa di full screen ini. Pak oh, siapin. Gitu. Agar kita bisa, bisa melihat secara jelas gini. bersama. Gini. Ya. gini, gini Bang. Oh, oh full screen gini. gini ya. Di bukan di langsung masuk di ini di slide-nya. Oh, slide benar, Bang. Benar. Soalnya ini tak nah, turunkan dulu. Mohon maaf. Ya, ya. Jadi, sambil Pak Asyakin ini menyiapkan slide pagi kita atau materi yang sudah kita siapkan, nah, jadi suatu kehormatan bisa tampil di dalam, sebagai narasumber pertama di channel ini, dan semoga kita, sebagai sesama anggota gereja yang satu kudus Katolik dan Apostolik, saling mendukung dalam setiap pewartaan rekan-rekan kita yang terpanggil di dalam dunia pewartaan iman ini, khususnya channel yang baru ini. Mari kita dukung terus channel ini. Nah, jadi sambil mempersiapkan materi ini, konteks kita bersama kumpul pada saat ini ialah kita hendak membelah keimanan kita, praktek yang sudah gereja pertahankan sejak gereja awal, yakni berdoa bersama dengan para kudus. Nah, maka dengan konteks itu, kami akan menjelaskan sekali lagi bahwa praktek yang masih dinilai tidak Alkitabiah, atau tidak Biblis, atau tidak Back to Bible ini sungguh merupakan praktik Kristen yang sejati. Nah, alasan kedua, mengapa tema ini masih penting dan relevan di pas Karena ada fakta aktual yang masih sering terjadi. Yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh pemilik channel, ada pertanyaan. Yang kemungkinan besar pertanyaan itu datang dari saudara kita ya. Tetapi mirisnya dia bukan bertanya kepada Romo atau kepada Magisterium resmi kita. Tetapi dia lari kepada tafsiran atau um, sang pemberi jawaban dari denominasi lain atau kekristenan denominasi yang non-katolik. Dalam hal ini kita sampai dengan kasih Esra Soru, salah seorang pendeta reform di Indonesia. Nah, maka dengan kacamata reform itulah dia menjawab pertanyaan yang seperti ada di slide ini apakah meminta doa dari para kudus para santo santa itu alkitabiah. Nah, dalam rangka itulah kami mempersiapkan materi ini untuk saudara-saudariku terkasih. Nah, kami juga mau menyapa rekan kita PSDGS Official, selamat datang di channel ini, selamat bergabung dengan kita ya. Selamat malam, selamat berdiskusi, lanjutkan okay. brother. Yuk, berkah dalam. Ya. Nah, jadi mari kita masuk ke dalam bahasan ini. Nah, jadi tanpa perlu panjang lebar, segala konteks aktual yang hendak kami tanggapi ini kami simpelkan dengan tema berdoa bersama para kudus yang kekal dan sempurna, yang tidak rusak total ya, yang tidak mengalami total deprivity itu sungguh alkitabiah. Ini harus kita mantapkan, ini harus kita tanamkan di benak kita setiap umat gereja katolik bahwa praktek ini praktek apa? Praktek berdoa bersama para kudus itu adalah Praktek yang Alkitabiah. Oke, kita masuk di slide pertama. Bisa di next di slide selanjutnya? Ya bang, benar bang. Yang ya. sih, Wah, gak lambat, anu bang. Mohon maaf, kompinya ya. laptopnya ini lemot banget nih bang. Jadi kalau kayak aku begini enggak bisa kan? Oh, kita kembalikan aja ke bentuk pertama aja Pak, supaya okay, iya, ada kelancaran iya, teknis itu. iya, iya, iya, iya, iya. kuat iya, soalnya. Iya. Ini. iya. Iya. Kami berharap juga uh, saudara-saudariku yang menonton channel ini atau materi kita ini bisa menyaksikan ini dengan secara jelas. Oke. Okay. Sambil mempersiapkan, jadi sekali lagi kamu mau jelaskan konteks utama pembahasan kami ini ialah kami hendak menegaskan bahwa praktek berdoa bersama dengan para kudus memohon doa mereka sebagai perantara atau sebagai rekan kerja dari Kristus itu sungguh alkitabiah. Nah, nah, oke, okay. Mari kita lanjutkan, ya. Yeah. Oh um, iya bang. bang, yang yang bentar, bang. wah kesulitan saya nge mohon maaf bang. Ini. yang kedua Bang iya di nah Maka sebelum kita masuk ke pembahasan intinya perlu kita memahami dulu apa yang akan kita bahas nah di slide nomor dua um, di sini ada tiga poin besar yang akan kami bahas um, bisa diarahkan ke slide nomor 2, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini sudah, cuman, agak lambat ini. Ya. Iya, Pak. Jadi dia. Nah. Belum muncul, Pak. Oke, okay, kita... udah, bisa terlihat, ya. Rekan-rekan yang ada di room maupun di live chat ini. Bisa, bisa terlihat. Kita. Bisa, oh, iya. bisa. Terima kasih. Wah, mantap. Dengan rahmat Tuhan, mari kita lanjutkan. Jadi, pembahasan kita pada malam hari ini ialah berfokus pada tiga poin utama. Pertama, sebagai starting point kita akan menanggapi dulu. Di bagian pertama ini, kita akan langsung menanggapi secara telak dan tegas, secara apostolik, secara Alkitabiah, dan secara Kekristenan sejati. Pandangan tafsiran atau jawaban dari... Esra Soru atau si pendeta dari denominasi Reform, saudara-saudara kita yang menganut teologi Calvinis, kita akan menanggapi jawaban yang ia berikan kepada sang penanya di dalam channel dia terkait dengan pertanyaan apakah praktik meminta doa atau berdoa bersama para kudus itu alkitabiah? Nah, itu kita akan tanggapi jawaban yang ia berikan itu. Kedua, setelah kita menanggapi itu secara fair dan objektif, secara adil sesuai dengan asas akademik, kita akan memberikan jawaban ke Katolikan. Atas pertanyaan atau atas kebutuhan dari sang penanya itu, dan di bagian terakhir kita akan berefleksi mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kebenaran Alkitabiah itu: apakah gereja Katolik itu tidak Alkitabiah atau justru kebenaran Alkitabiah bersaksi tentang Gereja Katolik? Nah, tiga poin ini yang akan kita bahas bersama. Mari kita masuk ke poin pertama. Nah, sudah dijelaskan bahwa di poin pertama ini kita akan langsung menanggapi. Jawaban dari Esra Soru terhadap penanyanya. Di dalam tanggapan kami ini, kami akan mengutarakan tiga. tiga tanggapan kami ini. Pertama, kami akan memberikan pengertian yang benar tentang posisi orang kudus di dalam devosi kekatolikan, yang mana banyak juga di antara kita sendiri sulit atau belum memahami bagaimana posisi orang kudus di dalam gereja kita. Ada yang mem memahami orang kudus itu itu sebagai entitas ilahi atau pengganti Allah. Ada juga yang memahami mereka bahwa mereka itu orang mati. Ada juga yang memahami mereka itu sebagai um, sesuatu yang tambahan saja. Nah, mari kita akan luruskan itu. Dan kedua, kita akan melihat apa sesungguhnya arti hidup atau kehidupan kekristenan yang benar. Bagaimana orang itu disebut hidup secara iman Kristen. Dan ketiga, di dalam tanggapan kami terakhir, kami akan melihat pemakaian dasar Biblis yang digunakan oleh si penanyanya Ezra. Nah, mari kita masuk ke poin pertama. Mengenai posisi orang kudus di dalam devosi kita. Oke. Okay. Ya, yeah. posisi... Nah, oke. Okay. Posisi orang kudus dalam devosi katolik. Nah, Kebetulan, bukan hanya kebetulan, kita membahas ini di dalam bulan yang penuh rahmat, di mana kita menghormati Santa Perawan Maria di bulan ini dengan devosi, devosi kusyuk kita, entah ada dari rumah ke rumah, atau devosi pribadi, atau secara komunal. Nah, Maka bulan ini pun sangat berkaitan erat dengan pembahasan kita di poin pertama ini. Apa sesungguhnya posisi, atau bagaimana orang kudus itu di dalam devosi katolik? Maka kita akan tegaskan di awal, sisi orang kudus di dalam devosi katolik itu sebagai bukti dari buah keteladanan Sang Kristus. Sekali lagi, orang kudus yang dihormati di dalam gereja katolik itu, yang dimintai doa, bukan diminta perkabulan doa ya, tetapi yang dimintai untuk berdoa bersama kita itu mereka adalah bukti dari buah keteladanan Sang Kristus. Para kudus adalah sesama Kristiani kita. Ingat ya, sesama Kristiani kita. Bukan Tuhan kita dan bukan seonggok mayat. Dia adalah sesama Kristiani kita yang telah menjadi serupa dengan Sang Kristus. Sebagai anggota tubuh Kristus yang telah berjaya di surga. Para orang kudus itu akan melakukan juga apa yang dilakukan oleh Kristus Sang Kepala. Yaitu mendoakan orang-orang lain yang masih bersiara di dunia. Jadi mereka telah mengalami yang namanya buah dari keteladanan Sang Kristus. Maka mereka serupa dengan Kristus. Serupa dalam arti apa? Dalam arti yakni mendoakan sebagai pendoa. Bisa kita lihat di dalam wahyu 5 ayat 8 dan wahyu 8.3-4. Nah Di dalam wahyu 8.3-4, Rasul Yohanes di pulau Patmos saat menerima wahyu, dia memperoleh gambaran ilahi bahwa doa-doa yang dikumandangkan oleh para malaikat itu disertai dengan asap dupa. Asap dupa dari mana atau yang melambangkan apa? Melambangkan doa orang-orang kudus maka wahyu sendiri bersaksi. Ini wahyu loh. Finalitas dari pesan ilahi. Wahyu. Bersaksi bahwa doa-doa orang kudus itu pun layaknya asap dupa yang mengembung kepada kehadirat Allah. Maka doa-doa mereka juga akan menyertai kita. Maka di dalam poin pertama ini, posisi orang kudus itu ialah sebagai buah dari keteladanan Sang Kristus. Oke. Jadi, apa maksud dari buah keteladanan Sang Kristus? Apakah status mereka demikian sehingga bisa kita layak meminta doa kepada mereka? Oke, kita lanjutkan. Selain kita mengimani bahwa mereka adalah buah dari keteladanan Sang Kristus, di mana ketika meneladani Kristus, kita mengalami yang namanya kesucian, kekudusan, atau di dalam bahasa gereja kita mengalami santifikasi, para orang kudus juga ialah apa? bukan merupakan saingan ataupun pengganti atau juga entitas ilahi yang setara dari Tuhan kita, Yesus Kristus, serupa bukan berarti setara atau sebagai saingan. Oh, mana buktinya? Ya, kita bisa melihatnya di dalam 1 Korintus 3 ayat 9, bahwa kita adalah rekan kerja Allah. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu, bisa melihat sendiri poin Alkitabia atau dasar Alkitabia di Poin pertama dalam pembahasan ini bahwa para orang kudus itu bukan saingan Kristus, melainkan rekan sekerja Kristus. Oke, okay? saya akan membacakan 1 Korintus 3 ayat 9 untuk kita. Di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus berseru bahwa karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dan seperti yang kita imani, Kristus adalah Allah. Maka jika kita menurut Rasul Paulus adalah rekan sekerja Allah, maka sang para kudus, santo-santa yang serupa dengan dia adalah rekan Kristus. Rekan sekerja Kristus. Sebagaimana gereja adalah rekan kerja dari Allah. Ladangnya Allah. Maka jika mereka adalah ladangnya Allah, doa-doa mereka pun sangat layak didengarkan oleh Tuhan. Nah, Apakah dengan mengatakan mereka sebagai rekan sekerja Allah mereka adalah saingan dari Kristus sendiri atau sebagai pengganti dari Tuhan kita Yesus Kristus sebagai satu-satunya sumber kepengantaran kita tidak Sebagaimana Rasul Paulus juga mengatakan kepada Timotius di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 bahwa Tuhan Yesus Kristus tetap dan mutlak sebagai satu-satunya sekaligus sumber kepengantaraan. maka sekali lagi Posisi orang kudus di dalam devosi gereja katolik ialah rekan sekerja sebagai pengantara, bukan sebagai satu-satunya pengantara. Nah, ibarat Presiden Jokowi, Presiden kita yang resmi ini memiliki yang namanya vikariat atau memiliki yang namanya duta-duta bagi setiap negara. Atau sebagaimana Bapak Suci kita, Paus fransiskus punya yang namanya vikariat apostolik, vikaris, atau duta, atau nuncio begitu juga Yesus Kristus punya yang namanya rekan kerja di dalam kepengantaraannya sebagai satu-satunya pengantara maka di poin ini kita akan menegaskan gereja Katolik percaya bahwa Kristus berdoa syafaat bagi kita kepada Allah Bapa di dalam Roh Kudus seperti secara sempurna terlihat di dalam perayaan Ekaristi oke nah oh ya slide sudah um. tadi mo mohon maaf ada kesalahan teknis tadi ada slide yang sudah saya lewatkan nah, jadi oke okay. mari kita bisa dimundur lagi sekali lagi satu slide oh iya iya iya Jadi, ketika kita sudah membahas di dua poin pertama bahwa orang kudus itu adalah rekan kerja Sang Kristus, dan mereka sama sekali tidak menggantikan perannya Kristus, maka kita juga akan tegaskan di poin ketiga ini, para kudus itu statusnya hidup atau telah dan sedang bereksistensi di dalam kekekalan. Nah, mungkin ini poin yang penting untuk kita simak dan kita dalami. Meskipun saya sadar bahwa topik ini adalah topik yang klasik dan bukan merupakan satu pembahasan yang baru, tetapi banyak dari antara kita, khususnya mereka yang termakan dengan tuduhan-tuduhan dari luar, mengatakan bahwa praktek berdoa bersama orang kudus itu sama dengan berdoa dengan orang mati. Yang dimana menurut teologi non-katolik, mereka yang sudah dikuburkan di dalam tanah sudah tidak memiliki relasi apa-apa dengan kita. Apakah itu benar? gereja katolik berdoa dengan mayat, maka di sini kita akan tegaskan bahwa para kudus itu hidup telah dan sedang bereksistensi di dalam kekekalan Maka mereka bukan mayat Ya sambil menunggu slide ya Iya bang agak masalah ya bang punya saya nih Enggak mampu ini yeah. Kalau ya, ini kirim bantuan. ke WA saya nanti saya yang bantu angkat apa-apa. Siap, siap siap bang Oh ya. Oke, okay. sambil menunggu, bisa diarahkan kita ke slide nomor nomor 6. Iya, nah, jadi ini, ini poin yang harus kita dalami bersama. Sebagai sesama umat Kristiani, saya juga mengharapkan agar saudara-saudari kita non-Katolik ini bisa memahami teologi ini. Ini bukan karangan gereja, meskipun apa yang dikarang gereja itu adalah kebenaran, tetapi ini punya dasar bahwa gereja katolik berdasarkan kitab suci mengajarkan bahwa para kudus yang sudah meninggal itu tidak mati mereka tetap tidak hanya tinggal tetap sebagai mayat maka melainkan mereka itu tetap hidup bahkan lebih hidup daripada kita yang masih memiliki raga karena raga adalah simbol dari kematian dan mereka sudah lolos dari kematian mereka hidup di dalam kekekalan jiwa murni dan jiwa itu abadi Sebab yang mati hanyalah tubuh mereka. Tetapi jiwa orang-orang kudus tersebut, para santo-santa, khususnya sang Teotokos, itu hidup bersama Tuhan. Karena itulah yang dijanjikan oleh Kristus sendiri, khususnya di dalam ayat-ayat ini. Saya mau membacakan kepada kita, Yohanes 3 ayat 16, jika ada tanggapan yang mempertanyakan keimanan kita bahwa mana mungkin mereka itu hidup, itu sudah mati kok. Dengan begitu, kalian menyaksikan sendiri Injil Yohanes di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Sekali lagi, orang yang percaya kepada Kristus tidak apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jiwanya kekal maka mereka para kudus yang telah menjadi buah dari keteladanan Kristus itu hidup secara abadi dan kekal maka jika mereka abadi dan kekal mereka itu hidup mereka bukan mayat dan mereka layak berdoa bersama kita maka sekali lagi di dalam eklesiologi katolik, eklesiologi itu teologi tentang gereja di dalam gereja katolik kita mengenal bahwa ada gereja yang berjaya, yakni para kudus ini ada gereja yang masih sedang bersiara di dunia yakni kita dan gereja yang berjuang jiwa-jiwa dan saudara-saudari kita yang ada di dalam purgatorium yang butuh doa dari kita dan doa dari para kudus maka mati atau pengertian mati di sini artinya bukan tidak bernafas atau bukan mayat melainkan raganya yang lenyap dalam perikop roti hidup di dalam injil yohanes Disebutkan pula bahwa orang-orang beriman yang ada di surga tetap adalah orang-orang kudus yang hidup. Karena Kristus sang roti hidup telah memberkati kehidupan kekal kepada mereka. Jadi dari poin pertama ini kita melihat bahwa posisi orang kudus di dalam teologi gereja katolik itu mereka bukanlah pengganti Allah, mereka hanya rekan sekerja di dalam kepengantaran Kristus dan mereka adalah buah dari keteladanan Kristus dan yang menjadi poin pentingnya ialah mereka tidak mati. Melainkan mereka kekal, sehingga mereka lebih hidup daripada kita yang masih bersiaran. Oke, okay. setelah kita membahas posisi orang kudus di dalam devosi kita, kita akan melihat apa sebenarnya makna hidup atau status hayat manusia secara kristiani. Tadi kita sudah menyentil bahwa orang kudus itu bukanlah mayat, melainkan mereka yang sudah hidup dalam kekekalan. Maka apa makna hidup menurut Alkitab, menurut kekristenan yang benar? yakni kekatolikan. Kita percaya bahwa kematian akan membawa kita kepada kehidupan bersama Kristus, di mana kita akan melihat dia dalam keadaan yang sesungguhnya dan menjadi serupa dengan dia. Dilihat, bisa kita lihat di dalam satu Yohanes 3 ayat 2, surat pertama dari Rasul Yohanes, ya bab 3 ayat 2. Selain itu juga, kita juga diteguhkan oleh Injil Yohanes bahwa yang percaya pada Kristus itu beroleh hidup yang kekal. Dan juga Rasul Yohanes melanjutkan lagi, bahwa yang makan roti hidup, artinya yang bersatu dengan Kristus secara sakramental, dia akan memperoleh hidup selama-lamanya. Bisa dilihat di dalam Yohanes 8, ayat 51. Dan itulah yang terjadi di dalam setiap hari minggu yang kita ikuti, bahkan Para klerus kita itu merayakan Misa setiap hari. Misa itulah atau Ekaristi itulah yang merupakan santapan jiwa kita itu adalah bukti bahwa kita akan mengalami kehidupan kekal. Maka wajar jika mereka yang tidak mempunyai sakramen sebagai puncak dan sumber kehidupan, sama sekali tidak paham apa arti hidup dan mati. Karena mereka melanjutkan yang namanya budaya kematian dengan menghapus sang roti hidup itu sendiri yang hadir secara nyata maka makna hidup paling terakhir yang harus kita tegaskan dalam membela keimanan kita ialah yang makan dagingnya dan minum darahnya mempunyai hidup yang kekal. Dan yang percaya kepada Kristus akan hidup walaupun ia sudah mati. Kelak kita pun akan menjadi sama seperti Kristus dan itulah yang telah ditunjukkan oleh para kudus. Nah, sebagai selingan, mungkin saudara-saudariku, Bapak-Ibu terkasih pernah mendengar kisah dari Santa Angela, di mana suatu waktu dia mengalami yang namanya penglihatan, dan di dalam penglihatan itu dia melihat kakak dan sahabatnya itu bersama dengan Yesus Kristus dan para kudus, dan akhirnya dia memahami bahwa ada kehidupan setelah kematian. nah Jadi, ketika kita melihat posisi dari para kudus itu ternyata bukanlah mayat, melainkan mereka yang hidup, dan kita sudah mendalami apa sesungguhnya arti dan makna hidup dari kekristenan maka kita akan masuk di bagian ketiga, kita akan menanggapi dasar ayat yang digunakan oleh si penanya. Nah Jika mereka yang sudah menonton video yang sedang kita tanggapi malam ini, di situ terlihat bahwa ada salah seorang penanya yang saya sangat yakin ya, Meskipun ini baru analisa sementara, masih asumsi pribadi, saya yakin penanya itu adalah anggota dari gereja kita, ke Katolikan karena dia memperkenalkan diri dari Timor Leste. Tetapi tetap itu bukan poinnya. Yang poin intinya di sini ialah dalam bertanya kepada pendeta Esra Soru, dia menggunakan dasar ayat yang ada di hadapan kita ini. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, saya percaya bahwa dia fokus kepada kata-kata dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk orang untuk segala orang kudus. Makanya dengan itu dia mau bertanya kepada Isra Soro, Pak Pendeta, apakah praktek meminta doa atau memohon doa kepada para kudus itu alkitabiah dengan dasar ayat ini? Nah, harusnya kalau dia adalah seorang Katolik, tentunya dia harus bertanya kepada para klerus. Tetapi mari kita tanggapi dasar ayatnya Sesungguhnya, saya akan tegaskan di sini, dasar ayat yang digunakan oleh si penanyanya Esra ini adalah kurang tepat. Bukan salah atau keliru, tetapi kurang tepat. Apa alasannya? Sebentar kita bawa gereja Katolik tidak menggunakan dasar dasar ayat ini, untuk membela praktik itu, karena praktik itu sendiri telah ada sebelum kanon kitab suci dan kita akan bahas sebentar Nah, mengapa itu dalam penilaian kami itu merupakan dasar ayat yang tidak tepat maka mari kita melihat tulisan aslinya di dalam bahasa Yunani nah, sebenarnya di, di dalam layar ada um, tulisan asli dari perikop ini ya. Nah, di dalam perikop ini terdapat kata-kata yang berbunyi peripanton ton hagion Peri Pantonton Hagion atau bagi semua orang kudus. Nah, bagi semua orang kudus. Atau yang diterjemahkan oleh LAI untuk segala orang kudus. Sebelum kata-kata Peri Pantonton Hagion itu, ada satu istilah Yunani, Yunani koine tentunya, yang berbunyi agrup nontes. Yang artinya memberi perhatian agrup nontes n Pase proskar teresei, memberi perhatian dengan segala ketekunan. Nah, jadi, memberi perhatian dengan segala ketekunan bagi orang kudus, itu merupakan perintah atau ajakan oleh Rasul Paulus yang maksudnya agar kita saling berdoa. Doa. Sebentar kita akan lihat konteks utuh dari ayat ini. Dan kita akan menemukan mengapa ayat ini sesungguhnya tidak Tepat, dijadikan dasar bagi mendoakan orang kudus. Karena apa? Alasan pertama yang akan saya spoil, spoiler di bagian depan. Ayat ini bukan mengajarkan bahwa apakah layak seseorang itu bisa memohon doa kepada orang. Bukan, tetapi ayat ini berbicara mengenai agar kita saling mendoakan. Yang justru um, kita akan lihat sebentar ayat ini gagal dilaksanakan atau sama sekali tak dapat dilakukan oleh mereka yang berteologi reform. Akan saya buktikan di slide berikutnya. Nah, masih kita akan membahas mengapa dasar ayat atau dasar alkitabiah ini kurang tepat untuk digunakan. Nah. Oke, bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Sambil menunggu, slide yang akan tampil di layar kita bersama. Nah, sebelum kita akan melihat mengapa dasar dasar ayat ini kurang tepat, tadi saya sudah mengatakan atau menegaskan bahwa dasar ayat ini sama sekali tak akan sanggup diam diamalkan oleh mereka yang berteologi reform, termasuk si Esra Soru. Mengapa? Karena posisi Esra Soru sendiri sebagai penganut teologi Calvinis. Nah, jika slide sudah tiba, kita akan melihat bahwa terdapat kontradiksi. Sekali lagi, ya, terdapat kontradiksi antara ajaran Biblis dari Rasul Paulus mengenai orang kudus dengan teologi sesatnya John Calvin tentang total depravity atau total inability. Inability artinya ketidakmampuan. Nah, bisa mundur lagi satu slide ya sebelum kita melihat ini. Oke, okay, di slide nomor 9. Nah, slide nomor 9 itu ajaran biblis dari Rasul Paulus justru mengandaikan orang-orang itu kudus. Orang-orang dipanggil oleh Allah untuk menjadi kudus hidupnya. Dan di mana? Kepada semua orang yang dipanggil kudus itu mereka hidup di dalam Yesus Kristus dan menurut penafsiran yang paling otentik dan paling kuno, teologi orang kudus dari Rasul Paulus ini memungkinkan manusia untuk berbuat baik atau punya kesanggupan untuk bekerja kepada halal yang baik. Sedangkan ajaran itu ditentang sendiri oleh John Calvin. Ini lucunya. Nah, di dalam teologi John Calvin sendiri, dia menganut atau merumuskan yang namanya total depravity, yang dari artinya manusia tidak sanggup untuk berbuat baik, karena kodratnya sudah rusak total sejak kejatuhan manusia pertama. Maka manusia itu tak dapat sanggup menjadi orang kudus. Nah. Itu inkonsistensi pertama. Sekarang kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini dia konteks holistik atau konteks keseluruhan dari dasar biblis Efesus 6 ayat 18 yang dipakai oleh si penanyanya Esra. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 18 ini dia berada secara utuh di dalam perikop ayat 10 sampai 18. Di mana di dalam ayat itu, di dalam perikop utuh itu, Rasul Paulus kan perlengkapan senjata prajurit Romawi sebagai analogi untuk menggambarkan perlengkapan rohani yang kita butuhkan sebagai orang Kristen untuk melawan kuasa kejahatan atau dalam perang melawan iblis. Nah, di ayat-ayat sebelum ayat 18 dijelaskan perlengkapan rohani itu. Pak Asca Iya, Bang, enggak keluar. Nah, mungkin si Prizi Roma lagi putus koneksi. Iya. Ini lagi saya lagi teknis penjelah. Dia oh, dia oke. lagi putus sampai cinta. sama dulu, Bang PS Degil. Yeah. Bang Katsu dan teman-teman yang di live chat. Salam selamat malam, jumpa kembali. Iya. Selamat ya. malam, kita berjumpa kembali. Ya. Gimana Bang? Baik, oh ya, jadi memang dasar menang. dari permasalahan ini Satu memang perbedaan konsep gereja Tadi sudah diungkapkan oleh saudara perisai Roma Begitu, kemudian Ini lagi nanti sementara dijelaskan Mengenai ayat yang digunakan Untuk bertanya kepada pendeta Esra Suru Begitu Bagaimana ini, apakah dia sudah terhubung kembali Bang? Soalnya saya belum. lagi di slide belum ya? Belum, belum, belum. ini kalau saya belum, nggak salah ingat justru ini ayat yang pernah dibaca Santo Agustinus ketika dia bertobat juga nih. Mempergunakan perlengkapan senjata perang. Gitu. Kalau tidak salah ingat nanti saya bisa cek. Ketika jadi Santo Agustinus tuh membaca Tolelepu bukalah dan bacalah kitab suci. Nah ini kalau nggak salah nih ayat yang dibaca oleh Santo Agustinus dari Hippo. Begitu. Hmm. Belum muncul nih, Bang. Iya. <laughs> ya biasa mungkin di sana lagi hujan kali kayak kemarin kan saya giliran lagi live juga begitu Bang Oh iya bener, bener. Wah lagi-lagi banyak pertanyaan malah sayangnya ngilang putus yeah. koneksi Emang kadang begitulah kalau kita main di dunia online ya gitu saya tadi juga hubungi Pak Ipan ini juga sekedar se-hello tapi kok enggak jarang muncul Pak di ini Oh karena kalau untuk video Sinyalnya lah, lagi sulitan, memang katanya. sinyal lagi agak jelek pak. Kalau Pak Ivan ya. juga sinyalnya lagi agak jelek Kapan itu beliau ada hubungan dengan saya ya, Beliau benar. mengabarkan di Berkaitan sama inilah kalau Pak Ivan kan dari daerah timur Sulit mendapatkan bahan bakar gitu Buat gensetnya juga agak susah gitu Jadi harap maklum lah Pak Begitu <tuh> Mungkin Pak Kia. Pak begini mau menambahkan dulu. Ya, Oke, okay. ya, baik. Yang kita nunggu perisai Roma, saya tidak membahas yang ada di slide ya. Sebenarnya, ya, silakan, Bang. Silakan, Bang. Ya. jadi Bapak Ibu saudara saudari yang mendengarkan live ini, dasar penolakan gereja di luar katolik tentang mendoakan arwah orang meninggal itu sebenarnya tidak terlepas dari kisah pecahnya gereja yang disebabkan oleh kesalahpahaman Luther terhadap pantun yang disampaikan oleh Johan Tetzel. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena setelah Luther keluar dari gereja katolik atau dinyatakan sebagai bidah, dia kemudian merestorasi ajaran-ajaran para rasul. Kalau merestorasi itu maksudnya mengubah Ya, jangan Ini halus saja sebenarnya. Sebenarnya bahasa, bahasa, bahasa langsungnya itu adalah mengubah ajaran para rasul. Apa saja yang diubah. Sampai sekarang ini masih banyak eh, dilaksanakan apa yang diubah. Contoh, dari tujuh sakramen menjadi dua. Itu fakta. Nggak bisa ada orang yang mengatakan, oh tidak. Dari dulu dua, nggak bisa. Dari dulu tujuh sakramen itu... Sudah ada dari abad pertama dari para rasul. Kemudian yang diubah karena dia keluar dari gereja katolik itu adalah persoalan ketika pada suatu waktu diambil tema Matius 6 ayat 3 mengenai memberi sedekah. Dan pada saat itu tema itu ya diadakan berdekatan dengan perayaan hari raya semua para kudus dan juga hari raya semua orang beriman, yaitu tanggal 1 dan 2 November. Nah, kejadian kesalahpahaman Tetzel dan e, Luther ini terjadi di keuskupan Mainz Jerman. Nah, ketika Tetzel, ya dia berkhotbah karena tema saat itu adalah memberi sedekah. Dan sedekah yang diterima atau kolektelah kira-kira begitu, itu sebagian besar digunakan untuk pembangunan basilika. Lalu di dalam khotbahnya Tetzel, dia mengucapkan kata-kata yang kemudian disalahpahami oleh Luther. Kata-katanya kurang lebih demikian. Ketika terdengar bunyi koin dalam kotak, melompatlah jiwa ke dalam surga. Kira-kira kata Tetzel seperti itu dalam salah satu khotbah itu. Mulailah dari pernyataan Tezel itu disalahpahami oleh Luther dan beberapa umat. Nah, saat itu Luther masih pastor, katolik. Untuk menyelesaikan masalah itu, dia dipanggil oleh Uskup Mainz. Bukan nama Mainz itu ya, nama kota ya Bapak Ibu ya. Uskup eh, siapa namanya, Robert atau siapa namanya, saya agak lupa ya. Bapak Ibu nanti silahkan cari keuskupan Mainz ya. Jadi uskup keuskupan Mainz memanggil mereka berdua Tezel dan juga Martin Luther. Martin Luther itu tidak mendengarkan atau tidak, tidak mengindahkan pimpinannya yang adalah seorang uskup di keuskupan itu terus menyebarkan kesalahpahamannya terhadap apa yang disampaikan oleh Tezel dalam salah satu khotbahnya itu. Dia menyebarkan dan orang yang tadi umat juga yang salah paham itu uh, mulai perlahan-lahan mengikuti dia juga. Dan banyak uh, faktor, bukan hanya faktor kesalahpahaman kemudian yang timbul Bapak Ibu, tapi faktor juga politik ekonomi di dalamnya. Nah sehingga uh, membuat jurang semakin dalam antara gereja katolik dan Luther. Akhirnya Luther yang kemudian bergabung dengan kelompok, Kerajaan ataupun e, Kaisar akhirnya didukung oleh Kaisar dan beberapa bangsawan. Karena apa? Mereka ada juga yang punya tujuan atau punya intensi politik di dalamnya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, di awal-awal Luther itu bahasanya baik. Dia hanya memprotes kalimat itu supaya tidak disalahpahami umat. Tetapi kemudian plan kalimat-kalimat yang dia buat bahkan surat-surat yang dia kirim ke Roma yang e, ditujukan kepada paus bahkan salah satunya di dalamnya dia mengatakan paus adalah antikristus ketika dia menuduh paus atau menyalahkan paus atas pernyataan Tezel disitulah akhirnya pada Januari1521 keluarlah bula ya eksurgenur eh, Domink di dalamnya menyatakan bahwa 41 tesis Luther atau curhatan hati Luther itu sesat nah Bapak Ibu mulai dari itu dia bertemu dengan tiga orang bangsawan di sana ada eh, Melanton, ya di sana ada eh, Van, siapa namanya ya ada tiga orang. Mereka adalah bangsawan semua. Ada yang tentara, ada yang eh, apa namanya punya kedudukan di dalam kekaisaran. Lalu tiga orang itulah mempengaruhi apa yang kemudian diajarkan oleh Luther. Misalnya mereka tadi menghapus tentang mendoakan arwah, menghapus tentang rabu abu, menghapus tentang kamis putih, menghapus tentang memperingati. Hari Raya Orang Kudus pada kalender liturgi mereka. Kemudian menghapus puasa prapaskah. Yang lain lagi, menghapus semua yang sekiranya mendukung doktrin ajaran iman katolik. Misalnya, menghapus tentang invalibilitas paus. Menghapus tentang bahwa Yesus mendirikan gereja di atas Petrus. Maka Martin Luther mengatakan, "Tidak ada satupun gereja yang kelihatan yang didirikan oleh Kristus. Itu gereja hanya dalam bentuk umat saja, bukan gedung, bukan suatu perkumpulan yang kemudian itu disebut sebagai gereja, atau dalam konteks ini Yesus Kristus tidak melembagakan gereja. Inilah sebab musabab ajaran penolakan terhadap arwah, mulai dari Martin Luther, bukan Alkitab." Nah. Untuk sebagai penutup supaya dilanjutkan, yang sering dikutip itu Bapak Ibu dalam satu Samuel dan juga dalam kitab keluaran, tapi di sana tidak berbicara mengenai mendoakan arwah, tapi di sana berbicara soal memanggil arwah dan meminta petunjuk. Itu beda, itu beda sama sekali. Maka Bapak Ibu, Sebab musabab penolakan itu bukan dari Alkitab sendiri. Yang sering mereka kutip itu, mereka preteli semua itu, mereka ubah-ubah artinya. Itu kan memanggil beda dengan mendoakan. Atau berdoa bersama para kudus yang sudah diselamatkan. Di kitab Wahyu kan jelas di situ, para kudus berdoa siang dan malam. Ya, bahkan dikatakan, maka naiklah asap dari eh, apa namanya kemenyan itu. Itulah doa para kudus. Di situ kan jelas bahwa para kudus berdoa. Tentu saja orang kudus itu sudah selamat. Ngapain mereka berdoa? Berdoa juga untuk kita yang adalah satu persekutuan dengan mereka. Jadi tidak benar kalau mereka mendasarkan kitab suci untuk menolak mendoakan arwah. Seharusnya memakai argumentasinya Martin Luther dan kawan-kawan. Atau bersama Kaisar Maximilian, melanton dan kawan-kawan. Itu dasarnya bukan kitab suci. Begitu kira-kira Bapak Asayake Channel. Silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih Bang Kias ya Sempat melanjutkan tadi yang dari Bang Perisai Roma. Silakan Bang Perisai Roma. Lanjutkan yang tadi terpotong, terlempar, Bang. Ya, siap. Wah, sekali lagi saya mohon maaf untuk sekalian Tidak, karena... Ya, ya, Tiba-tiba teknis terlempar tadi, karena akhir-akhir ini, ini hujan lebat di daerahku <laughs> ini. Nah. nah, Jadi terima kasih juga atas apa, pelengkapan dari saudara-saudara kita, legias official Wah benar, jika mereka ingin menolak praktek yang sudah kita bela ini, mereka harus mendasarkan kepada argumen-argumen manusiawi dari Melangton, dari Luther, dan dari Maximilian, yang notabene itu bukan merupakan ajaran Alkitab. Mari kita lanjutkan. Nah, dengan penegasan dari Bung Gia itu, bahwa tibalah kita di posisi final tentang posisi orang kudus itu, sesungguhnya mereka bukanlah mayat atau bukanlah orang mati, melainkan mereka sudah bersatu dengan kekekalan. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang dasar alkitabiah yang keliru, bukan keliru ya, yang kurang tepat yang mereka gunakan. Nah, tadi seperti yang saya sempat jelaskan di bagian awal atau di sebelumnya, Dasar Biblis yang mereka gunakan ini berada di dalam perikop yang utuh dalam Efesus 6 ayat 10-18 yang konteksnya Rasul Paulus hendak mengejar, mengajarkan umat di Efesus sebagai gereja yang sedang berjuang untuk berperang secara rohani. Maka jika ini peperangan rohani, ini adalah peperangan antara yang baik melawan yang jahat secara spiritual. Dan musuh dari segala hal-hal spiritual, bahkan juga mengancam fisik, ia adalah iblis, bapa dari segala pendusta. Nah, untuk melawan itu, Rasul Paulus di dalam ayat 10 sampai dengan ayat ke-17 itu menggambarkan analogi tentang perlengkapan perang para prajurit Romawi. Yakni seperti ikat pinggang, baju sirah, kasut pelindung kaki, perisai, ketopong atau helm, dan juga pedang. Nah, Mengapa Rasul Paulus mengambil gambaran tentang baju perangnya serdadu Romawi dalam hal ini? Karena konteks historis waktu itu, dia sedang berada di dalam penjara, dalam dia membela atau dalam mewartakan Sang Kristus yang bangkit. Nah, dengan analogi terdekat itu, dia juga mau menggambarkan seperti itulah perlengkapan juga yang perlu digunakan oleh gereja di Efesus, atau orang percaya, atau kita, gereja, dalam melawan segala tipu daya setan. Setelah menjelaskan atau menguraikan tentang perlengkapan rohani itu, yang tak lain ialah ikat pinggang itu merupakan suatu iman, dan juga halal yang lain yang merupakan bagian dari unsur-unsur spiritual, Rasul Paulus menutup segala sesuatu itu dengan ayat ke-18 ini. Yakni, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi, senjata paling final dalam rangka melawan segala tipu daya iblis itu adalah doa bersama, maka doa adalah senjata paling terakhir atau merupakan senjata paling puncak. Maka, meski Rasul Paulus sudah memerincikan enam jenis senjata yang tadi ia pun menambahkan satu senjata yang sangat penting dari semuanya itu, yakni doa. Nah, dan menurut katekismus gereja katolik, yang juga menjelaskan tentang doa ini, dengan mengutip pernyataan dari Santa Teresia, kanak-kanak Yesus, doa bagi kita itu apa? Sebagaimana Santa Teresia, kanak-kanak Yesus, mengajarkan, begitu juga kita harus imani. Bahwa, bagiku doa adalah ayunan hati, satu pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah percobaan dan di tengah kegembiraan. Dan kita tegaskan bahwa doa adalah hubungan kasih antara kita dengan Allah Tritunggal. Doa menjadi hubungan kasih antara kita dengan Allah, karena kita sebagai anak-anak Allah, dengan Allah sebagai Bapa kita, dan Firman sebagai putranya, dan rohnya sebagai roh kita juga roh yang memperdayakan kita. Maka hidup doa adalah keberadaan dalam hadirat Allah, Trinitas yang makudus. Maka jika doa itu merupakan persekutuan dengan Kristus dan menjangkau ke seluruh gereja, maka doa merupakan adalah bagian dari kita. Jadi konteks Efesus 6 ayat 18 ini harus dilihat dalam perspektif peperangan rohani. Oke, okay. nah, Bisa kita pindah ke slide berikutnya di nomor 11. Ya, maka kita simpulkan, jika di dalam dasar Biblis yang digunakan oleh si penanya Rasul Paulus, doa dimaksudkan sebagai senjata iman paling final, dan menurut Magisterium Gereja dan juga menurut Santa Teresia, doa itu adalah ayunan hati dan hubungan kasih dengan Allah Tritunggal, maka berdasarkan seluruh pengertian itu, kita harus pahami bahwa doa adalah suatu bentuk bagian dari hal-hal yang baik. Hanya orang gila yang mampu mengatakan bahwa senjata iman, ayunan hati dan hubungan kasih itu hal adalah halal yang buruk. Dan inilah bukti bahwa mereka yang menganut teologi reform tidak bisa melakukan ini, tidak bisa berdoa. Maka jika mereka tidak bisa berdoa, mereka tidak bisa mengamalkan Efesus 6 ayat 18. Oh, mana buktinya kalau begitu, Pirsai Roma? Apakah Anda hanya berasumsi? Tidak. Atas dasar apa kami mengatakan bahwa Esra Soru sebagai penjawab pertanyaan itu tidak mampu menggunakan dasar biblisnya karena sudah yang kita katakan tadi senjata iman, ayunan hati, dan hubungan kasih adalah halal yang baik dan sebagai orang reform yang sejati Anda tidak bisa melakukan yang namanya halal yang baik bukti itu ada di dalam slide nomor 12 yang akan kita paparkan setelah ini dan akan kita tegaskan nah oke bisa berpindah ke slide selanjutnya Ya, Nah, ini dia. Nah, kita sudah melihat bahwa sesungguhnya doa adalah sesuatu -satu hal yang baik. Senjata iman merupakan bagian dari sesuatu yang baik, dan mengarahkan hati kepada Allah dengan ayunan hati nurani, dengan nuansa spiritual, adalah juga merupakan bagian dari hal-hal yang baik maka halal yang baik itu bisa kita sebutkan sebagai perbuatan baik atau kebajikan. Dan inilah yang diajarkan Calvin, merupakan suatu kemustahilan bagi manusia. Karena menurut Calvinisme atau teologi reform, manusia, baik Luther, Calvin, Stephen Tong, Budi Asali, Muriwali, dan juga Esra Soru, telah rusak total kodratnya dan bejat, sehingga tak mampu melakukan apapun yang baik. Teologi mereka itu pun ditegaskan oleh Katekismus yang mereka gunakan yakni katekismus Westminster, di mana katekismus Westminster ini secara tepat dan telah menjelaskan mengenai yang namanya kerusakan total. Yang berbunyi, manusia melalui kejatuhannya ke dalam suatu keadaan dosa, telah kehilangan seluruh kemampuan kehendak kepada kebaikan spiritual apapun yang menyentuh keselamatan sebagai manusia alamiah yang menolak kebaikan dan mati di dalam dosa. Sekali lagi, yang menolak melakukan kebaikan dan mati di dalam dosa. Maka doktrin dari reform tentang total depravity atau total inability, total in inability pun secara review berarti sanggupan. Maka mereka menegaskan bahwa manusia yang masih ada di dalam dosa bukan hanya tidak mau tetapi juga tidak dapat melakukan apapun yang baik. Jadi manusia berdosa itu tidak mempunyai kemauan maupun kemampuan dalam hal berbuat baik. Maka jika mereka konsisten dengan teologi reform, dengan apa yang diajarkan Calvin dan ditegaskan oleh katekismus mereka yakni katekismus Westminster yang ada di harapan kita ini, konsekuensi logis dan teologis dari teologi mereka itu ialah mereka tak mampu untuk berdoa. Maka dasar Biblis yang digunakan oleh penanya, bukan hanya sifatnya itu tak tepat, tetapi juga berkontradiksi kepada posisi dari teologi reform sendiri. Sehingga wajar mereka menolak yang namanya berdoa bersama para kudus. Karena para kudus sesungguhnya tidak mengalami yang namanya total depravity ini. Karena mereka sudah menyatu di dalam keabadian bersama Kristus maka konsekuensi dari poin ketiga dari pembahasan pertama ini ialah Esra Soru sebagai penganut teologi reform sama sekali tak dapat mengamalkan yang namanya Efesus 6 ayat 18. Oke. Sekarang kita pindah ke bagian pembahasan kedua di dalam slide nomor 16. Setelah kita menanggapi tafsiran, jawaban, atau pandangan dari Esra Soru terhadap penanya, penanya yang dari Timor Leste itu, maka giliran kita untuk menjawab pertanyaan itu Apakah berdoa kepada para Kudus itu punya dasar alkitabiah ini jawaban kekatolik ya. Ommo oh, ma maaf di slide nomor nomor 13 ya Praktik berdoa bersama dengan para kudus atau santo santa atau memohon doa mereka itu ditegaskan oleh magisterium kita di dalam katekismus gereja katolik nomor 955, 956, dan 957. Kita akan fokus saja ke poin pertama, yakni katekismus gereja katolik nomor 955 yang mengutip Lumen Gentium nomor 49. Yang berbunyi, persatuan mereka yang sedang dalam perjalanan dengan para saudara yang sudah beristirahat dalam damai Kristus sama sekali tidak terputus bahkan menurut iman gereja yang abadi diteguhkan karena saling berbagi harta rohani dan harta rohani itu adalah doa sebagaimana Santa Teresia mengatakan doa adalah ayunan hati nah praktek inilah yang akan kita bela Apakah yang ditegaskan oleh magisterium ini punya dasar alkitabiah Oke kita akan lihat Nah, jika tadi kita sudah di slide nomor 14 ya. Nah, jika tadi kita sudah melihat dasar biblis yang digunakan mereka itu adalah keliru, maka menjadi pertanyaan yang fair juga untuk kita. Mana dasar biblis yang sejati? Mana dasar alkitabiah yang asli dan tepat kalau begitu? Ini ada di harapan kita. Di mana 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2 mengajarkan bahwa ajaran untuk menaikkan doa syafaat bagi semua orang 1 Timotius 2 ayat 5, Yesus satu-satunya pengantara kepada Bapa. Roma 8 ayat 11, Roh Kristus yang membangkitkan Kristus akan menghidupkan kita. Dan juga sampai seterusnya dan saya mau fokus kita ke ajaran dari Rasul Yakobus di dalam suratnya pada bab 5 ayat 16, doa orang benar besar kuasanya. Maka jika para kudus santo-santa itu hidup di dalam kekekalan, dan mereka adalah buah dari keteladanan Kristus, maka otomatis dan logis dan waras mereka adalah orang benar. Maka doa dari para kudus adalah doa yang besar kuasanya. Maka jangan kita malu dan ragu untuk berdevosi, meminta permohonan doa melalui mereka kepada Tuhan, melalui devosi kepada Bunda Maria, kepada Rasul Tadeus, atau ketika barang kita hilang, misalnya kita bingung mencari di mana, ada Santo Antonius yang sudah hidup di dalam kekekalan, berdoa kepada kita yang mengalami kesulitan dalam mencari barang tersebut. Dan mereka adalah rekan kerja bagi Kristus, sebagai satu-satunya pengantara kepada Bapa. Maka, praktik atau ajaran yang ditegaskan oleh Magisterium tadi, punya dasar Alkitabia yang kokoh. Nah, menarik untuk kita simak di dalam slide selanjutnya, di dalam slide 15, ternyata jika kita masih terkutat apakah ini Alkitabia atau tidak, pertanyaan itu justru tidak relevan bagi gereja Katolik, karena gereja Katolik lah yang menciptakan Alkitab itu. Dan perlu dan patut kita ketahui praktek Kristen sejati tentang berdoa bersama para kudus itu ternyata lebih tua, sekali lagi, lebih kuno, lebih purba dari kanon Kitab Suci itu sendiri, khususnya Alkitab Perjanjian Baru. Sebagaimana kita ketahui, ya daftar, daftar kanon kitab suci, khususnya kanon Perjanjian Baru, itu pertama kali disusun secara absa pada Sinode Hippo di Afrika Utara pada tahun 393. Ini pertengahan abad ketiga, ya, kanon kitab suci itu, sebuah ringkasan singkat tentang daftar kanon di Sinode Hippo itu, itu ditegaskan di Konsili Kartago pada tahun 397 dan pada tahun 419. Dan seluruh keputusan itu ditegahkan juga oleh Paus Damasus I di Konsili Roma pada tahun 382. Sehingga bisa kita simpulkan daftar kanon kitab suci perjanjian baru yang sah dan valid itu dapat dikatakan baru eksis pada tahun 300-an. nah Meskipun manuskripnya itu sudah ada sebelum tahun-tahun demikian, tetapi dia terhitung sebagai kanon, sebagai legal dan absa itu di sekitaran abad tiga tengah dan awal abad 4. Nah, maka jika itu hadir, daftar kanon itu baru disahkan di sekitaran abad-abad itu, di abad berapakah praktik ini bermula ketika kita berdoa bersama para kudus? Mari kita lihat. Nah, sesungguhnya melalui slide nomor 16, kita mengetahui fakta historis Praktek berdoa kepada para kudus itu atau berdoa bersama mereka sudah ada sejak zaman Bapak Apostolik, yakni di akhir abad satu dan di abad tiga awalan atau permulaan abad ketiga. Praktek memohon doa bersama para kudus telah eksis sebelum diadakannya tiga konsili atau tiga sinode yang menghitungkan daftar kanon kitab suci yang sah. Misalnya ditandai oleh pendapat Bapak gereja kita, Origenes, meskipun dia kita tidak akui sebagai. Orang kudus, tetapi sebagai bapak gereja, Origenes itu diakui. Meskipun ada beberapa pandangannya yang cacat ya. Misalnya pandangannya tentang jiwa yang otonom. Nah, tetapi itu masalah lain. Mari kita lihat. Sebelum adanya kanun kitab suci, telah ada ajaran-ajaran yang berbunyi demikian. Misalnya oleh Origenes, mengatakan bahwa, tetapi bukan sang imam agung atau Kristus sendiri yang berdoa untuk mereka, yang berdoa dengan tulus tetapi juga para malaikat, demikian juga jiwa-jiwa para orang kudus yang telah meninggal dunia, di mana tercatat di dalam The Principis, yang eksis pada tahun 233. Selanjutnya, selain Origenes, kita juga bisa melihat, ini Santo Clemens dari Alexandria, Nah masih di slide nomor 16 ya, itu mengatakan bahwa dengan cara ini, atau seorang Kristen sejati, selalu murni dalam doa. Ia juga berdoa dalam kumpulan para malaikat sebagai seorang berada di tingkatan malaikat dan ia tak pernah beranjak dari perlindungan mereka. Dan meskipun ia berdoa sendirian, ia telah berada di dalam paduan suara para kudus yang berdiri dengannya di dalam doa. Jadi para bapak-bapak apostolik, yang mendengar langsung pengajaran para rasul pun seia sekata dengan praktek dari gereja katolik saat ini, yakni berdoa bersama para kudus. Dan itu sudah kita buktikan, sudah lebih dulu ada sebelum kanon kitab suci, maka wajar jika mereka yang mengaku gereja-gereja, padahal mereka adalah hasil dari reformasi modern abad 16 itu, tidak tahu tentang kebenaran ini. Nah, apakah praktik itu hanya berlangsung di zaman apostolik saja? Tidak, itu tetap berlangsung sebagaimana kita lihat di dalam slide nomor 17. itu pun tetap berlanjut di masa patristik awal. Nah, saya tidak akan membaca semuanya ya. Nah, di masa patristik awal ada Bapak Gereja yang bernama Efrain dari Syria. Nah, ini Bapak F, Bapak Gereja Efrain ini sangat dihormati khususnya di dalam tradisi Syria ya. Nah, apa yang diajarkan oleh Bapak Efrain? Kalian para martir yang berjaya yang bertahan dalam penganiayaan dengan sukacita demi Tuhan dan Sang Penyelamat, kalian yang mempunyai keberanian berbicara di hadapan Tuhan sendiri, kalian para kudus, berdoa syafaatlah untuk kami, orang-orang yang lemah dan berdosa, sehingga rahmat Kristus dapat turun atas kami dan menerangi hati kami semua, sehingga kami dapat mengasihi dia. Bisa kita simpulkan ini adalah suatu bentuk devosi. Meminta para kudus untuk berdoa bersama kita sudah dilakukan oleh Santo Ephraim dari Syria sejak tahun 300-an, 370. Oke. Okay. Dan di situ kita bisa lihat ada Santo Siprianus, bahkan ada tiga Bapak Kapadokia di slide 18. Nah, maka menutup dasar-dasar Bapak gereja ini, saya akan melompat saja ya. Di slide nomor 20. Okay. tanpa membuang waktu lama, mengapa slide ini? Kita akan lihat, inilah Bapak Gereja Kekristenan Barat kita. Agustinus dari Hippo, yang mana menurut para penganut calvini sendiri, mereka mengatakan predestinasi yang mereka imani atau tulip, termasuk di dalamnya Total depriviti itu, itu berinspirasi dari Santo Agustinus tetapi hipokritnya mereka mereka mengapa menolak ajaran ini ajaran yang mereka tolak ini mari kita bacakan sebuah bangsa Kristen merayakan bersama dalam perayaan religius kemenangan para mar maaf kenangan para martir baik untuk menekankan teladan mereka agar diikuti maupun agar bangsa itu dapat mengambil bagian dalam jasa-jasa mereka dan dibantu oleh doa-doa mereka dan ketika Rasul Mohon maaf, Santo Agustinus mengatakan itu kenangan para martir, maka ini merujuk kepada mereka yang sudah meninggal, itulah para kudus. Juga selain menegaskan bahwa mereka adalah bangsa Kristen, yang dibantu oleh jasa doa-doa mereka, Agustinus juga mengajarkan apa? Juga jiwa-jiwa orang beriman yang telah wafat tidak terpisah dari gereja. Ingat ini, tidak terpisah dari gereja jiwa-jiwa yang beriman itu yang bahkan sekarang adalah kerajaan Kristus. Bukan hanya terpisah, mereka kini adalah kerajaan Kristus. Menurut Bapak Kekristenan Barat kita Agustinus, jika tidak demikian, tidak akan ada kenangan akan mereka di altar Tuhan dalam komunikasi tubuh Kristus. Bayangkan, kita digambarkan sebagai gereja yang saling berkomunikasi. Karena sekali lagi, gereja Katolik adalah tubuh mistik Kristus. Dan terakhir, Santo Agustinus menegaskan apa? di dalam tulisan yang berjudul Tractate atau homili homilies on John atau khotbah dari Yohanes di mana dia menafsirkan Yohanes Injil Yohanes ya Injil Yohanes 15 ayat 13 apa yang ditafsirkan Agustinus yakni sebagai berikut di altar Tuhan kita tidak mengenang para martir dengan cara yang sama dengan yang kita lakukan terhadap mereka yang telah meninggal untuk mendoakan mereka melainkan agar para martir itu mendoakan kita sehingga kita dapat mengikuti jejak kaki mereka. Nah, secara final, apa yang diajarkan Santo Agustinus ini sungguh-sungguh adalah Alkitabia dan sungguh memiliki dasarnya yang apostolik. Maka mari kita masuk ke bagian terakhir. Nah, Jadi setelah kita merenungkan, yakni menjawab atau menanggapi jawaban dari si mengenai posisi orang kudus, kita juga memberikan jawaban terhadap penanya yang bertanya ke dia bahwa apakah itu Alkitabiah? Dan jika kita sudah melihat dasar-dasar dari praktik ini, maka sekarang kita hendak berefleksi dan bertanya secara jujur. Apa sih tolok ukur Alkitabiah yang sejati? Apa tolak ukur dari sesuatu disebut Alkitabiah? Nah, berikut kita akan paparkan di sini paradigma Alkitabiah yang sejati. Itu di slide nomor 21. Jika kita hendak mencari prinsip Alkitab yang sejati, maka kita harus bertanya ke Alkitab. Jika Alkitab misalnya kita analogikan sebagai suatu entitas yang bisa berbicara, kita akan bertanya, wahai kitab suci, Alkitab yang merupakan firman Allah secara tertulis, apa sih patokan satu patokan atau pedoman sehingga bisa disebut sebagai engkau, sebagai alkitabiah Maka Alkitab sendiri bersaksi tentang prinsip kebenaran yang justru dipegang teguh oleh gereja katolik. Apa itu? Yakni kesejajaran atau keseimbangan antara tradisi lisan dan tradisi tertulis. Yang berbunyinya seperti demikian. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang mana itu merupakan ajaran dari Rasul Paulus di dalam dua Tesalonika ayat 15. Itu prinsip sesuatu disebut alkitabiah harus berdasarkan ajaran lisan dan ajaran tertulis dan di mana menurut bahasa aslinya ajaran-ajaran itu adalah paradosis yang berarti tradisi. Nah tradisi maka prinsip orang Kristen itu untuk menentukan satu alkitabiah atau satu benar satu-satu itu sesat harus berdasarkan yang namanya tradisi. Bahkan yang disebut untuk dipegang orang Kristen secara pertama oleh Rasul Paulus apa? Tradisi lisan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan yang fair dan historis untuk kita. Di manakah tradisi itu bisa ditemukan? Atau memperoleh kepenuhan dan finalitasnya di mana? Nah, mari kita melangkah ke slide nomor 23. Di situ kita akan melihat sesungguhnya tradisi apostolik atau prinsip kebenaran itu ada di mana? Atau memperoleh eksistensinya sekarang di mana? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus kembali ke tradisi. Jika Alkitab mengatakan pedoman iman Kristen menurut Rasul Paulus adalah tradisi, sekarang kita bertanya kepada tradisi. Wahai tradisi apostolik, di manakah engkau berada sekarang? Atau kita bisa memperoleh engkau di mana? Maka tradisi itu menjawab, melalui tulisan Santo Irenaeus di dalam Against Heresis, bab 3, bagian 3, paragraf 2-3. Tradisi yang diperoleh dari para rasul, dari gereja yang paling besar, paling tua, dan paling dikenal secara universal, didirikan di Roma oleh dua rasul termulia, Petrus dan Paulus, yang diturunkan kepada zaman kita dengan suksesi para uskup. Sebab adalah hal yang terpenting, bahwa setiap gereja harus setuju dengan gereja ini, yakni gereja Roma, karena otoritasnya yang mengatasi semua yaitu semua umat beriman dimanapun sebagaimana tradisi telah dilestarikan terus oleh orang-orang tersebut yang ada di mana-mana maka yang menjadi wasit akhir atau juri atau ukuran dari apa yang disebut sebagai kebenaran dan sesat itu apa? gereja Roma karena paradosis yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus telah final di dalam otoritas gereja Roma maka, sebelum menutup diskusi ini, melalui slide nomor 24, saya mengajak kita untuk menjawab pertanyaan ini. Ketika kita sudah menemukan bahwa praktik berdoa bersamaku para kudus yang merupakan sesama tubuh mistik Kristus kita itu adalah mempunyai dasar yang kokoh dan itu otomatis adalah alkitabiah mari kita bertanya secara jujur. Apakah Alkitab pernah bersaksi mengenai protestantisme beserta segala sistem teologi 43.000 denom di dalamnya? Mari sama-sama kita jawab bersama dengan slide nomor 25. Oke, bisa diarahkan slide nomor 25 sebagai penutup dari diskusi yang sudah kita bahas sebelum kita masuk ke pertanyaan Benar, ya. bang. Ini muncul ini, bang. Oh ya. ya. jadi Benar, setelah ya. kita bertanya apakah Alkitab sendiri pernah bersaksi mengenai protestantisme beserta segala sistem di dalamnya maka jawaban yang hanya bisa kita utarakan ialah kiriye elisor sekian dari saya terima kasih saya kembalikan Ya. Terima kasih Bang, perisai rumah yang sudah panjang lebar ya, kali tinggi ini tentang kebersamaan berdoa dengan para kudus ya. Jadi ada landasan sejarah juga landasan Alkitabiah tentunya ya. Jadi tidak Alkitabiah saja, tapi di dalam gereja kita kan seperti itu ya Bang ya bahwa tafsir itu tidak hanya dari anggapan tanpa sejarah kalau <Gl> kalau dari teman-teman kita yang sebelah kan itu kan seakan-akan memang memutilasi sejarah ya jadi memotong sejarah tapi ya tetap tidak bisa ya karena sumber iman yang diakui oleh para rasul itu memang tiga ya tradisi suci, magisterium sama ini Alkitab ya tapi kalau cuman Alkitab saja memang ya pasti, pasti itu pincang ya, ketika menemui suatu kebenaran, itu tidak sepenuhnya, jadi tidak mengalami kepenuhan, begitu bang ya iya, seperti itu benar apa yang dikatakan oleh Pak Asyaki, bahwa bukan hanya berdasarkan pada tafsirat perpribadi, sedangkan tafsiran itu tidak layak, dan tidak bisa memperoleh tanggung jawabannya yang kokoh bertanggung jawabannya yang secara historis secara tradisionalistis dan juga secara historis jadi praktik yang sudah kita pertahankan bahkan yang sedang kita lakukan di dalam bulan ini itu memiliki dasarnya yang lebih kuno daripada kanon kitab suci itu sendiri jadi bagaimana mungkin itu bisa kita lihat alkitabi atau tidak sedangkan di bagian akhir prinsip Alkitabia yang paling sejati ialah Gereja Roma. Jadi seperti itu kita memandang kebenaran. Iya nah. bang. Well, apalagi kalau cuman ini ya kadang Janis agak menyimpang sedikit ya tentang kemarin itu tentang Petra, tentang Petros gitu ya. Itu kan masalah ini ya makna literal ya, bang ya. Jadi sangat lemah sebenarnya ya. Kalau hanya makna literal tidak lepas dari keterbatasan bahasa ya bahasa terus apa itu budaya segala macam ya jadi kalau cuma berdasarkan makna yang arti arti sebuah bahasa misalnya di dalam tafsiran itu sangat lemah ya kalau nggak didukung sejarah nggak didukung apa ya si pelaku mengalami sendiri gitu sangat lemah sekali ya bang ya jadi tidak sembarangan gitu ya bang ya Ya, ada satu kata kunci tadi yang Pak Asayak channel sebutkan bahwa jika si pelaku tidak pernah mengalami sendiri apa itu firman Tuhan yang di dalam gereja, tentu mereka akan hanya bisa berasumsi atau menebak-nebak. Ya, Itulah yang ya, menyebabkan ya. 43.000 denom ada saat ini. Ya, lagi pula begini, ya, Bang. Ya, jadi acuannya mestinya zaman yang mengikuti ajaran gereja ya, bukan ajaran gereja yang mengikuti zaman ya, kalau mengikuti zaman berubah ya, kan. Sangat harusnya nah, itu Iya. Ya. Ya, harusnya parameternya di situ. Bukan gereja yang mengikuti zaman, tetapi zaman inilah yang harus mengikuti kebenaran gereja. Ya, betul. <laughs> ya, ya, ya. Ya, mungkin untuk sementara itu dulu mungkin, Bang ya di live dan ini, ya, ya. mungkin okay. di lain kesempatan masih bisa kita live lagi. Sehubungan so, juga belum banyak yang ikut berinteraksi begitu Bang ya. Ya, nah jadi sebagai closing statement dari ya, bang. kami di sini, oh. ya. Nah, pertama-tama mohon maaf jika ada kesalahan teknis, nah, kami akan usahakan pada kesempatan berikutnya, ini akan berjalan dengan lancar, karena juga beberapa hmm, kendala yang bisa kami selesaikan. Ya, itu. Nah, Tetapi intinya dari sini bahwa ternyata kita melihat secara objektif apa yang sudah dilakukan gereja secara berabad-abad atau selama zaman berganti, itu justrulah yang mengandung yang namanya kebenaran. Maka janganlah kita malu, Janganlah kita ragu, dan janganlah kita meninggalkan apa yang sudah gereja warisi kepada kita, termasuk kita berdoa bersama dengan para kudus, karena ketika kita malu meminta doa kepada mereka, kita sudah memutuskan yang namanya interaksi dan komunikasi antara sesama tubuh mistik Kristus. Maka yang paling sejati ialah seia dan sekata dengan ajaran gereja. itulah yang harus dihidupi oleh orang yang menyandang nama sebagai anggota Gereja Katolik Hai sekian dari saya Terima kasih ya, Terima kasih Bang perisai rumah yang telah jelas sekali ya telah sedikit sudah ah, banyak menjawab ya hingga kita nanti bisa telah kembali yang kita pelajari lagi Terima kasih juga untuk Bang Katsu dan Bang Tegias yang sempat tadi mengutarakan beberapa kebenaran ya sedikit kebenaran tapi sudah menyentuh ya, ya semua saya berharap eh, sebelumnya saya mohon maaf seandainya banyak yang kurang berkenan dari segi teknis maupun dari segi yang lain dan saya cuma bisa berharap agar ini sungguh menjadi berkat bagi kita semua dan semoga Allah mengaruniakan mengaruni iman sebagaimana Ia karuniakan kepada para rasul, para paus, para uskup, dan para imam, serta seluruh anggota Gereja Perdana Pendahulu kita. Amin. Shalom. terima kasih, Bang. Dekat dalam berkat Allah. Ya. Oke. Okay.